langsung dicari langsung dia cari ketemu dong ini kafe wah dia provokatornya Hahaha Kis, Kis, Youtube dulu Kis, kita lagi ada di mana? Everland Everland Everline, mau tahu keseruan? Pih, Hello, Dokter, senang sekali kita hari ini. Asdes, lengkap kita beli semuanya. Nih, so ini jagung, koyaki di depan sungai ha pasti ini ikut camping hey sumera sumera sian banget dia camping kayak boneka <laughs> boneka boneka bunda lucu ada yang mau lihat Safa Tain, Safa Tain lagi camping <coughs> duduknya <lihat>. tuh. AIN jangan gitu dong, biar sedih ini abis sedih enggak bisa tiga nih dan Play with me juga hari ini. <laughs> Capek ya, Dok? Jalan-jalan. Nih, Asandi yang paling sabar. Sabar ya, Sandi Datang Kapok gak, A? datang lagi Datang lagi, ayo Wow Datang lagi, gua ke kamer, Em Tuh kan, Di Parah banget ya kis kis Om Sandi Selesai kita uh, habis tamasya di Hanggang River ya, Dok Iya, mau mana lagi sekarang? Udah Udah kenyang, udah tepar, Dok Masa pulang Iya tahu nih kita kemana lagi kan? Oh, Kas belum habis, habisin belum. dulu kita <laughs> Jajak, Jajak lagi. Lagi, <laughs> Aduh Arah nih omnya Langsung dicari Langsung dia cari Ketemu dong ini cafe Wah dia provokatornya <laughs> Kiss, kiss, youtube dulu guys kita lagi ada di mana? Everland. Everland. Everland. Everland. Mau tahu keseruan?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 Dokter, makasih udah nemenin kita juga hari ini. <tuk> <tuk> Capek ya, Dok? Jalan-jalan. <tuk> Nih, Asandi yang paling sabar. Sabar ya, Sandi. Kapok <tuk> <tuk> Ya, datang lagi. Datang lagi, ayo. Datang lagi udah kabar. di, pada banget sih ya, kis-kis. Om Sandi. <tuk> Selesai kita uh, habis Tamasya di Hanggang River ya dok Iya ke mana lagi sekarang? Hmm. Udah <laughs> Udah kenyang, udah tepar dok Iya <laughs> tahu oh, nih kita mana lagi <laughs> Kas belum habis, habisin belum. dulu kita <laughs> Jajar lagi, Jajat Jajat lagi Aduh Parah nih omnya Langsung dicari Langsung dia cari Ketemu dong ini cafe Wah dia provokatornya. <laughs> kiss, kiss kiss YouTube dulu. kiss Kita lagi ada di mana? everland everland Wih. mau tahu keseruan